Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lawforce Bilawforce serta Leslar Lawforce dimanapun kalian berada Selamat siang Kembali di TV hadir Untuk mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan Channel ini jangan lupa Untuk mendukungnya dengan cara Klik like, komen, dan subscribe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 Kali ini kita lihat di unggahan official Adi Collection persahabat yang mengunggah momen spesial video saat nonton langsung Bunda Lesti di studio Indosier Masya Allah, kangen nemenin live-nya Bunda Lesti Masya Allah banget ya Pokoknya kita juga semuanya pasti rindu banget ya melihat Leslar tampil di atas panggung Indosier Mudah-mudahan di ya idola kesayangan kita selalu sehat tahan yang mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan dan semoga bisa kembali hadir, kembali tampil di panggung megah Indosiar Dalam acara Dangdut Akademi 5 Di postingan ini pun tentunya persahabat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Azki ya Underscore level mengatakan Kapan aku bisa lihat Dede secara langsung Pengen banget Aduh Asya Allah banget ya Semuanya pasti pengen banget Lihat Bunda Lesi secara langsung tetap yang penting doakan yang terbaik persahabat untuk idola kesayangan kita kemudian juga disimak persahabat yang masih diunggah akun instagram yang sama kembali lagi kita ucapkan selamat dan congratulation untuk lesti Kejora Alhamdulillah akun Instagramnya sudah tembus di 26 juta followers Wow ini keren banget tersahabat ya sudah tembus 26 juta Congratulation untuk Bunda Lesti Kejora dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh official Adi collection persahabatnya perhatikan Congratulations, babe, 26 juta followers, sukses selalu, jangan lupa vote, tersisa 6 hari lagi Bismillah, apapun hasilnya, dari kami dengan hati untuk Lesti, waduh, Masya Allah banget ya Selalu tentunya support yang terbaik untuk idola kesayangan Dan tentunya warga Konoha, jangan lupa voting ya, untuk idola kesayangan di Ajang Infotainment Award 2022 Karena tersisa tinggal 6 hari lagi kita lihat juga di akun TikToknya SCTV yang mengunggah video Leslar, persahabat ya. Dan tentu ini mengabarkan soal Bunda Lesti yang masuk nominasi sebagai George's Mom di Infotainment Award 2022. Yang bikin kagum dan bangga adalah dengan jawaban Lesti Kejora. Masya Allah yang santun, yang rendah hati jawabannya selalu membuat kita semakin bangga dengan sosok Lesti Kejora. Bunda Lesti menyampaikan dan mengatakan saat dunia diwawancara Menang atau enggak masuk nominasi udah Alhamdulillah dan senang Kata Bunda Lesti Masya Allah luar biasa banget idola kesayangan Ini mah panutan dan inspirasi banget ya untuk kita semuanya Harus selalu berkata atau bertutur kata dengan baik dan sopan Inilah suatu nilai plus yang tentunya didapatkan oleh Bunda Lesti Kesopanan, akhlak, memang selalu menjadi nomor satu bagi Leslar, keren banget. Komentar pun tentunya banyak sekali para sahabat ya di postingan ini. Salah satunya dari akun marfuah4810 mengatakan, anak Solehama bicaranya G berwibawa. Aku dukung dedek lah idola aku, masya Allah banget, keren banget kan, idola kesayangan kita ngomongnya aja sangat berwibawa sekali kemudian juga persahabat diunggahan IGS nya Riana Sari Arinal Ibu Gubernur Lampung yang merepost kembali postingan Bunda Lesti saat meeting bareng Pemprov Lampung persahabat ya pemerintahan provinsi Lampung Masya Allah mudah-mudahan entertainment semakin sukses semakin jaya dan kita doakan proyek apapun itu yang dilakukan oleh Leicester Entertainment Idola kesayangan kita bersama Ibu Riana Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan Kemudahan, amin Berikutnya juga persahabat ya kembali Ini mengenai vlog Leicester Entertainment Kali ini di postingan KSB30 Sebelumnya KSB30 ini persahabat ya menghimbau untuk warga Konoha Nonton vlog terbaru Leicester Entertainment yang dimana Papa Bilar ini mau membuat rumah impian Ini rezeki Abang El juga bersahabat ya Tetapi emang banyak sekali di luar sana komentar-komentar negatif Dan pastinya komentar-komentar yang tidak mengenakan Di antaranya disini bersahabat ada sebuah kalimat komentar Yang diposting bersahabat ya Kita simak Komentarnya Alhamdulillah tapi perlu diingatkan juga ya kak Beda tipis antara bersyukur dan ria seperti yang kayak gini, bukan jiwanya Leslar deh Ulahnya si Vika. Wah, persahabat ya, inisial V kembali menjadi sorotan, persahabat ya Leslar tentunya dinilai pamer atau ria, persahabat ya Kita lihat jawaban langsung dari KSB30, dari situ menyampaikan Dan lo juga ingat, jangan dikit-dikit karena si V, dikit-dikit karena si V Emang segoblok apa sih Lesti Pilar manus sama CV? Ria dari mana? Maimunah, vlog yang begini tuh normal di kalangan artis untuk mancing sponsor dan partner dalam pembangunan rumah. Artis-artis yang lain pada bikin vlog begini, giliran Leslar disebut Ria mabok Ray Handu. Kembali dia tentunya jawaban pembelaan dari fans Leslar, dia Tentunya, kita tidak boleh berpikiran negatif. Kita selalu bersyukur dan terus dukung idola kesayangan kita. Doakan yang terbaik bersama dia. Ya. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan, dan semoga leslor selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin.